Cek satu, cek satu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah.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 karena sedikit kurang sehat pulang dari Bali kemarin bukan jalan-jalan tablik akbar empat kota di Bali selama dua hari kayak itu mohon maaf saya bicaranya duduk dan gak lama paling bangsa lima menit dah biarin gue yang ngomong apa emang <laughs> terus saya mohon bantuan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 Jadi itu Siti Maryam bisa hamil tanpa suami Atas kehendak Allah Mu'jizat Sayang sekarang ini Banyak juga perempuan gak mau kalah sama Siti Maryam Di kebayuran Kebayur di, di serpong insya Allah Sama Kebayuran Bu, Bu. Ini Allah yang mau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 gue juga tahu mobil orang, <tuh> lu nyampur aja lu gue heran, Bu, tukang parkir biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak -bagus. pernah sombong. entar mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia nggak sedih, anteng aja dia mah, mobil banyak nggak sombong, mobil habis nggak sedih, Bu, Nyengir tapi mikir Ya yeah. Saya bukan lagi ngelawak nih Ini ada muatannya Itu tukang parkir Kenapa bisa begitu Mobil banyak nggak sombong Mobil habis nggak sedih Tukang parkir cuma merasa dititipin Tidak merasa memiliki Ya yeah. Ini tasawuf nih Kita kan semua kan dititipin doang Dek De, yang syuting agak ke pinggir deh. Orang lihat ente, bukan lihat saya. Nah, ada aja gue heran. <guluh> Dah lihat sini, gua pulang nih. <guluh> Bu, bayar mending lu, bayar lu. Datang doang lo. <guluh>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 Enggak pantas. Enak gur ini. Satu. Yang kedua, titipan kudu dijaga yang benar Kalau enggak dijaga yang nitip marah. Yang nitip. Bang, nitip motor entarannya mau mau, mau isramirat tuh. Taruh. Begitu rapi, ambil motor kaca spion pecah. Kenal pot hilang, bemper penyok, marah nggak? Kenapa marah? Rusak, kenapa rusak? Enggak dijagain, gua akan nitip. Kenapa enggak dijagain? Marah, yang nitip, ya, iya. <kuh> <kuh> Apa bedanya? <kuh> minum, minum. Udah deh ya, udah ya. Sakit nih. Bo, Allah nitip anak tiga orang di rumah kita nih Allah nitip nih kagak dijagain yang atau mabok yang atau nyolong yang atau ngerampok yang nitip yang nitip marah Allah nitip harta jadi orang kaya supaya bantu masjid bantu yatim tolong yang lemah bela yang perlu pelitnya 17 belas setan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 Mbah Marijan tewas. Mbah Marijan udah kumpul membah surip. Oh, di alam kubur. Udah pada rapat saya dengar. Mbah surip tenang aja Mbah Marijan, tak gendong. Aman ya udah. Bu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 Disiplin Ada yang ngaku jadi nabi Wajib tidak percaya Jenggotnya panjang pak Masa bodoh Mau sorbannya kayak batman kagak ada urusan Ngaku jadi nabi Wajib tidak percaya Bu, Bu. Udah berapa banyak kita dikibulin Nabi-nabi palsu Oi. Mulai dari Ahmad Musyadik al tuh. Pelatih buat minton jadi nabi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 ilmu karom bapak Kiai itu gimin kurang resep rasanya ya yang kagak enak selawatnya kalau kita kan resep ya habibie Muhammad Asyik coba ganti yang barusan kagak enak ya habibie tu gimin kagak enak bang kagak enak boh boh Makanya punya akidah itu harus disiplin. Ya. Ya. Syahadat disiplin akidah. Solat kata panitia tadi. Disiplin waktu. Prajurit kalau sehari semalam lima kali wajib lapor komandan. ilokan mau laporan yang kagum bener, Bu. Puasa Ramadan. Disiplin makan minum. Lihat tuh Ramadan. Biar halal. Kalau belum waktunya. Jangan. Itu kan disiplin. Itu Ramadan.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 jaga gawang, bu, gawang ibu jaga, <lohan> lo jorok lo, kalo ngomong bener-bener, bu, ibu kalau saya suruh pilih mendingan mana?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 Bapak lu cuman jadi RT, lu jadi camat dong. Bu. Anak sekolah lain. Nih mah kita apalagi lagi betawi. Udah dong nyatik-nyatik sekolah udah. Ngapa, Mak? Gua baru ke sekolah hidup ono. <gülüyor> La ilaha illallah. Katibang hidup maupun jabu monyet juga hidup. Bu. Anak sekolah lain suruh nyonton nabi neng liatin nabi kita neng, nabi Muhammad neng lahir ke dunia nggak sempet ngeliat bapak umur enam tahun ditinggal emak umur sembilan tahun ngangon kambing keringetan kerja keras, proses keringet, banting tulang biarin mak lu, pala palak jadi kaki, kaki jadi pala asal lu terus sekolah bu bu anak, sekolahin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 kalau anak kita masuk TK Islam jangan kan ngajinya nyanyinya saja sudah tauhid saya pernah dengar guru TK Islam mengajari anak nyanyi begini Ini lagu TK Islam nih Bu diajari anaknya nyanyi gini Allah Tuhan saya Tuhan saya Allah kalau bukan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 Contoh, ya bagaimana? Junggu cari akal haus. <laughs> Selesai minum, kata malaikat Jibril, ya Muhammad Lakot Asop Talhak. Kamu benar Muhammad, pilihanmu tepat. Kenapa Jibril? Untung susu yang kamu pilih, kamu ambil, kamu minum. Kalau Arab?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 Ya gue jam doang lu reseh banget lo Sampai jam berapa ini? Hah? Jam 1 Jam 1 Jam 1 Sanggup? Kuat Gue gak kuat gue Yang kuat terusin aja gue pulang Jam satu, jam satu, lo ngundang apa kontrak lo? <tuh> <tuh> Kalau ngundang, masuk suka gue dong. Bercanda, jangan dipikirin ini mah. Baik, itu soal iman. Sekarang soal ukuah. Setelah terjadi isra mi'raj, kelihatan kristalisasi yang beriman makin mantap. Nih golongan Abu Bakar Shiddiq.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 Kita sang lihat yang aneh kan menyelotok ayo set, orang hidungnya lucu amat ah, hidung orang dibacain emang dia mesen Ayo dengan Isra jaga kesatuan persatuan kerukunan kekompakan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati kita ini satu umat yang satu Bu Bu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 Kalau kuning kabur Jangan lihat bangsawannya Lu lihat yang merojol lah Bu Jaga kesatuan persatuan Kita udah dilatih di masjid Dilatih di musola Masjidnya udah mana sini Eh Jauh Coba lihat kalau kita ke masjid Pertama Siapapun masuk masjid Copot sendal Buka sepatu Itu masyarakat islam Enggak ada warga kelas 1. Semua sama di depan Allah. Ya. Ya. Lurah masuk masjid, buka sepatu. Lurah. Camat masuk masjid, buka sepatu. Nih Pak, nih yang ngomong ini. Barangan lu mat-mat. Gubernur masuk masjid, buka sepatu Nur.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 <tuk> bu, bu, yang paling mulia tuh do gemuk takwa itu kelas satu tuh the best. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, karena itu, ayo dengan peringatan Isra Miraj jaga kesatuan persatuan kerukunan kekompakan. Beda pendapat memboleh marahan ma jangan, ya. Tangan kanan sama tangan kiri beda enggak? Beda. tapi akur. Akur sekalipun beda. Beda, tapi akur. Asal kiri gatel nih, kanan kagak pakai diundang. Ya datang aja garukin. Padahal beda. Enggak ada kiri gatel kanan ngomel lu garuk aja sendiri. Enggak hmm, dia mau berbeda juga akur, ya. Ntar kanan gatel kiri kagak diundang dateng garukin Dua-duanya gatel dua-duanya bisa garu garukan Rukun padahal beda Tetangga kena musibah tengokin Jangan tanya partainya apa Tetangga sekarat udah mau mati jarapat dulu Partainya apa dia goblok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 Saya cuma pengen kepastian Lo kenapa? Emangnya orang mati dibacain pateha Pahlahnya sampai Saya bilang begini mas Nanti kalau nggak percaya Mati aja dulu dah Tarpan gue bacain pateha lu tunggu ini sono. Kalau kagak nyampe balik lagi nggak apa, apa Yang kayak gitu diributin Ada lagi teman saya Yang ini Liberal bener nih Main silaturahmi ke rumah, saya ajak ngobrol di depan Di depan rumah saya kan ada masjid Nanya, oke kenapa mas? Masjidnya bagus loh kiai Ya lumayan lah, masjid di kampung Pakai peduk ya? Pakai Bidah itu oke Kata siapa? Katanya Saya bilang lu baru ngajibab katanya udah galak banget <laughs>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 Dua, Yang ketiga terakhir <tik> Yang ketiga haram aqsa itu perjalanan horizontal Aqsa aras ini perjalanan vertikal Hablum <tik> minan Hablum minallah. Isra Mi mengajarkan kepada kita Ada hidup sesudah mati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 tapi nggak pernah mikirin pulang. Tahu perantau. Tapi nggak pernah mikirin pulang nih, nih nih bu nih bakal mati. Hei mati. No bapak bapak no, bakal mati enggak? Mati. Pak camat. Pak sekretaris wilayah. Mati. Saya.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 Mak lagi makan enak-enak kita, eek di pangkuannya. Apa marah, mak? Enggak malah bilang, "Uh, anak gue ainya cakep bener Eh, cakep lah haulah walakut. Mau ditebus pakai apa, mak? Kalau memang anak enggak ada yang jelek bahasanya.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 kalau nyontoh Nabi jatah kita 63. Kalau malam ini kita sudah 50 tahun tinggal 13. Waspada. Kalau malam ini kita sudah enam puluh dua tahun sebelas bulan. Udah, wala -wala kuat. Jangan pakai pantangan, Bu makan aja udah sebulan lagi kalau ibu yang mati duluan jangan ngarepin suami ibu ngikut masuk ke kuburan kagak bakalan bu sedih sedih bini mati, nangis nangis mata kiri yang kanan mengelirik mana gantinya udah kiamadah, kiamadah. kiamat dah kiamat dah kiamat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 Terang kuburan sejuta, saya seratus ribu, Pak. Lampu templok Cilandik itu seratus ribu. Saya sepuluh ribu, Pak. Lilin, sepuluh ribu goyang apinya. <gurlian> saya seribu, Pak. Bentol korek, seribu. Meremeng-remeng.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 Indonesia sebelum kenal Islam, serak yang ngumpulin selir 40-60 diketengin. Sultan-sultan Turki piara harem ratusan di istananya, perempuan direndahkan. Kaisar terakhir dinasti Ming China bangun istana seribu kamar. Kenapa bininya seribu? La haul wa lahuquatan. Dilecehkan perempuan. Saya enggak bayangin tu raja kalau bininya seribu, kapan makai kolor tu raja?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 Lihat musuhnya siapa Yang lo hadepin apaan Kumis bang Silet turunin Lo belah sana ngadepin apa lo Akar kayu nangka bang Kampak main Tuh berjuang kudu begitu Kita kan sering ambisi emosi Yang dihadepin kumis Kampak turun Bibir bonggrak urusan gagah beres Ya Ya Berani harus nekat Jangan, nih anak-anak muda nih Berani, harus Nekat, jangan Berkorban, oke okay. Konyol, ntar dulu Mati syahid, siap Mati sangit, jangan hey, hey. Ayo kita rukun kompak bersatu Itu pesan yang kedua Yang ketiga ada hidup sesudah mati Ada akhirat sesudah dunia Tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Ini sudah pertengahan Rajab Dua, tiga, dua minggu lagi sudah masuk Ramadan Bu. Bu. Ada doa Rasulullah Kalau sudah bulan Rajab itu Ada doa yang sering dibaca Allahumma barik lana fi Rajab Wa syambana Wa balikna Ramadhan, Rajab, Syabban, Ramadhan Sebulan setengah lagi Allahumma barik lana fi Rajab wa Syabban Wa balikna Ramadhan Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami Di bulan Rajab dan Syabban Sampaikan kami ke bulan Ramadhan Udah hafal belum? Ha? Ayo, saya ijazahin, lafaz dia. Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fi Rajab wa wa kalau susah arabnya bahasa Indonesianya ya Allah berikan saya keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban sampaikan saya ke bulan Ramadhan bayangin Rasulullah aja yang dosanya udah diampunin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 Allahumma fazna fa inna kakhairul hafizin. Allahumma rahamna fa inna kakhairul rahimin. Allahumma nusurna fa inna kakhairul nashirin. Allahumma ruzukna fa inna ka'antal ghani yul mughni al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 Allahumma anta ta'lamu dhunubana faghfirha wa ta'lamu ayubana fashturha wa ta'lamu hajatina faqdiha kafaka waliyya wa kafaka nashira sama sama Yatawabtub tawwab Yatawabtub alaina warhamna waansur ilaina warhamna waansur ilaina sekali lagi ya tawwab tub alaina ya tawwab warhamna waansur ilaina warhamna wansur ilaina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi kita jumpa lagi lain kesempatan insyaallah. Usikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.